Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah tentunya postingan spesial Foto Lestibilar dan BBL ini sudah langsung masuk artikel persahabatnya Di akun hot932FM Salfok ekspresi lucu BBL saat difoto lebaran bersama Papa bundanya pastinya Masya Allah persahabatnya Hari Raya Merona bersama keluarga Leslar Ini hari raya momen lebaran pertama di rumah Bintaro Alhamdulillah melihat kebersamaan Leslar Family Dengan tentunya keluarga besar, Papa Bi Kita sudah merasa bahagia Mudah-mudahan sehat terus pokoknya untuk Leslar Dan semoga Rukun terus untuk ke rumah tangganya Begitu banyak persahabat Komentar-komentar positif yang diberikan Di antaranya dari Kun Rasa Susanti Masya Allah, Allah, Semoga Allah selamanya menjaga dan membersamai keluarga kecil ini Kebahagiaan dan keberkahan yang terus mengiringi perjalanan hidup keluarga ini amin banyak cinta dan doa untuk mereka Masya Allah positif banget nih komentarnya ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Astutik 2390 silau ontik tapi tetap gemes dan ganteng Wah Masya Allah emang selalu bikin salvo banget ya al-fatih yang makin hari makin menggemaskan, makin ganteng makin soleh Alhamdulillah semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang Berikutnya, persahabat, kita lihat juga nih, outfitnya Leslar, terutama untuk sandal yang dipakai oleh Bunda Lesti, persahabat, ya. Ini bukan kaleng-kaleng, merek Dior harganya mencapai rp rupiah sandal saja harganya 12 juta lebih, persahabat, ya. Berkah mudah-mudahan rezeki idola kesengan kita bisa nular ke kita semuanya, amin. Dan berikutnya juga persahabat kita lihat di postingan Millenials Radio. Ini mengunggah sebuah kabar spesial bahagia juga untuk warga Konoha karena lagu Lesti Kejora dengan judul Insan Biasa masuk rekap episode 9 tanggal 16 April 2023 dan berada di nomor 7 persahabat ya. Ini keren banget nih. Lagu andalan, lagu fenomenal yang selalu membuat bangga kita semuanya Insan biasa, selalu viral, selalu trending dan booming di mana-mana persahabat ya. Pasti lagu insan biasa selalu masuk 10 besar Ini keren banget persahabat Mudah-mudahan Bunda Lesti terus berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaik Karena dukungan dan doa pastinya selalu kita berikan untuk sang kejora. Kemudian juga ada kabar terbaru yang kita dapatkan kali ini kita lihat postingannya Aa Beni Maulana Sofian yang baru saja memposting foto terbaru berada di rumah Cianjur, persahabat ya. Kita lihat di postingan Aa Beni ini, selvok banget dengan mobil putih yang di belakang. Sepertinya itu mobilnya Leslar yang sudah tiba di Cianjur. Kita lihat di sini persahabat ya. Begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan juga. Di antaranya Persahabat dari akun Ani Hartanto 2022 di situ mengatakan, Lesti dan Bilar Ensi Gemoy sudah nyampe belum Abeni? Kita lihat nih jawaban dari para fans dari akun Dewi Sinta 24. Sepertinya sudah sampai. Itu mobil putih Dede di belakang. Wow, alhamdulillah Persahabat ya. Terlihat mobil putihnya Leslar sudah, tentunya ada di. Rumah Cianjur, mudah-mudahan selalu rahmi, tetap terjaga dan terjalin dengan baik semuanya, tentunya sampoknya ke mobil putih, alhamdulillah prasahabat ya. Tentunya doa terbaik selalu mengiringi untuk keluarga kecil esler. Kita selalu menantikan, selalu menunggu kejutan baik dari Leslar, apalagi itu kesengan kita Bunda Lesti, persahabat ya. Dikabarkan akan tampil kembali di layar kaca di acara SCTV Music World 2023. Untuk warga Konoha Gaskin terus ya, mudah-mudahan Bunda Lesti bisa memborong piala penghargaan di ajang tersebut. Dan warga Konoha pun selalu menantikan dan selalu menunggu penampilan lesti kecorah ini penampilan yang sangat dinanti bismillah semoga muda lesti sehat muda lesti tentunya selalu dikelilingi oleh orang baik dan semoga selalu menampilkan penampilan terbaiknya kita masih menunggu kabar terbaru hingga judukan vitamin lainnya di hari ini